serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah para untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya kita ke kabar pertama yang mana tentu kita lihat di bersabda: ya "Tiada unggahan spesial bahagia banget, tentunya percakapan." komentar dari Dedek Listi, Persahabat ya, yang mana tentunya Dedek Listi mengomentari postingan Rizky Bilar di situ Dedek mengatakan Bismillah lancar saya, wow Persahabat ya, sambil dikasih love hitam ini Persahabat membuat kita semakin bangga dan bahagia melihatnya. Tentunya, support yang langsung diberikan dari calon istri kepada calon suaminya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan buat idola kesayangan kita. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan dari akun vsms medan di ya Kita lihat aja nih, yang mana tentunya memposting sebuah postingan foto Rizky Bilar dan Bang Putra bersama. Gubernur Sumatera Utara, bersahabat ya. Ada sebuah kalimat era baru PSMS, katanya, "Bersahabat ya, ini tentu menunjukkan bahwa keseriusan tentunya dari Rizky Bilar dan Bang Putra untuk mengurusi klub sepak bola PSNS Medan bersahabat, ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Niat baik dari idola kita bersahabat, ya, dukung untuk karya-karya dari Rizky Bilar." Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga Di sini ada unggahan spesial banget ya Wow, di match luar biasa banget nih Ketika di dalam mobil Tentunya Bang Bilar tak lupa untuk Laporan dulu para sahabat ya Ngejar Dede Oles ini setiap mau beraktivitas Tentunya harus laporan ke calon bini, para sahabat ya Mudah-mudahan dilancarkan Dan mudah-mudahan tentunya memberikan selalu inspirasi buat kita semua selanjutnya kita juga mendapatkan info terbaru persahabat ya dari dedikasi kejuara nih kita lihat aja tentunya dari bang Ari langsung info seputar Lesi persahabat ya bahwa Lesi kejoran nanti besok malam akan tampil di acara konser Lida 2021 top 16 grup 1 persahabat ya. Tentunya ini sebagai juri spesial juga para sahabat, ya. Tentunya launching single terbaru Lesti Kejora bawa aku ke penghulu. Wow ini kejutan. Tentunya sekalian dari Lesti launching lagu terbarunya para sahabat, ya. Mudah-mudahan tentunya dari Lesti selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan penampilan yang spektakuler untuk semua para fans. Dalam postingan tersebut juga Bang Ariel menuliskan sebuah kalimat caption yang dikatakan. Bismillah, jangan lupa besok malam tanggal 28 Mei 2021 ada penampilan Lesti Kejora Juri dan tentunya launching special single Bawa Aku ke Penghulu. Di program Lina Konser Top 16 Grup 1 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Live hanya di Indosiar masyarakat ya. Jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan tentunya besok malam siapkan cemilan kalian untuk menyaksikan Si cantik sang kejora kita tampil di acara konser LIDA 2021 Dan berikutnya juga para sahabat kita mendapatkan info langsung dari Dedek Lesti Yang mana tentunya jangan sampai lupa juga nih Yang belum menonton Poles kepo Lesti di video.com sahabat ya Saksikan tentunya hari ini Poles ada di video.com sahabat ya Tentunya dukung terus doakan terus untuk karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini tentunya ada unggahan spesial juga para sahabat, ya. Kita lihat aja nih ada unggahan dari Papa Daniel yang mana tentunya mengunggah sebuah postingan Rizky Bilar. Alhamdulillah para sahabat, abang Bilar sudah mendapatkan kostum dari klub sepak bola PSMS Medan. Para sahabat, ya, di situ kita lihat ada nama Abang Bilar. Dengan nomor punggung 8 sahabat yang doakan lancar Tentunya ini semakin bangga Semakin tentunya kita bahagia mengidolakan Rizky Bilar sahabat, ya, Masya Allah Ini luar biasa keren mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua para fans Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dukungan dan respon dari para fans yani dari akun Adi Saka yang berkomentar sukses selalu, anaknya Papa Daniel semoga makin berkah. Amin. Ada juga komentar lain, para sahabat, dari akun Instagram. Syifa Lesla Lovers disitu mengatakan, "Best pokoknya Kakak sukses selalu." Wow, para ada ya ada juga nih. Tentunya komentar cute, para sahabat, ya, dari akun Uminya Talita, Uminya Talita yang berkomentar. Wah, angka 8 itu angka bulan kelahiran dede. Wah, tahu banget persahabat ya. Tentunya kayaknya Bang Bilar memang ngambil nomor 8 adalah tanggal kelahiran dari si cantik dede oleh si Gejorado. Doakan saja yang terbaik, tentunya kita sebagai fans sejati harus selalu mensupport dan mendukung apa yang dilakukan oleh idola kesayangan yang penting itu terbaik buat mereka warsabat ya dan untuk selanjutnya kita mendapatkan vitamin baru nih yang mana Rizky Bilar alhamdulillah sore hari ini tentunya coba main sepak bola ya, persahabat ya tentunya nyobain lapangan PSMS Medan Tua cute banget ya memang luar biasa banget memakai kostum sepak bola Rizky Bilar tambah keren dan tambah ganteng banget persahabat ya doakan yang terbaik tentunya kita selalu mendukung buat Rizky Bilar Postingan tersebutlah di-repost kembali oleh akun Instagram Snele Putian Storm Miller yang dengan sebuah kalimat caption dikatakan bahagia banget yang bisa main bola lagi itu, sahabat ya. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan dari Rizky Bilar dan masih kejar ya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Mbak menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh